Rasa paling pintar diantara orang benar merasa paling hebat seakan sudah seperti pejabat ini sejauh bukan pejabat ku rasa anda harus banyak berubah. Yang kulihat lidahnya yang bersilat, ah, penjilat bijak bicara seindah dakwa, ah, penjilat bijak kata-katamu serapi saja, ah, penjilat bijak yang kurasanya. Aku tak pintar, tapi aku tak merasa benar kalau aku merasa salah. Memang aku tak hebat, kalau gue hebat mungkin sudah jadi pejabat. Kedok bicak bicara seindah dakwa, ah penjilat berkedok bijak kata-katamu serapi saja, ah penjilat berkedok bijak yang dengan keyakinanku aku sehat dengan akal sehatku aku benar di jalanku selama tak menyimpang di keyakinanku berjilat bergerak